Saya sebagai salah satu buta di NBRI Jadi kegiatannya juga apa Terus juga selalu selama satu minggu dua kali itu Selalu mesti konten Youtube Ya lagu lengkapnya di subscribe dulu Di ikuti dulu Di lain, di Atau satu Ya, kita ada di channel ya, studi juga, studi juga. Alhamdulillah, nah, kita doanya mudah-mudahan diberikan komen. Amin. Amin. Semoga tetes nafasnya sukses, Amin. di dunia terik suara politik, Amin. dan juga studinya tetap telat. Tepuk tangan terima kasih. Aku